Keuangan karir hubungan asmara dan, dan angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di bulan Desember. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kirisannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 untuk kesehatan suara cancer di bulan Desember adalah 9 of short, ataupun 9 pedang secara umum nine of itu diartikan semakin terbebani sehingga membuat kesehatan semakin menurun dan semakin terbebani sehingga kita membuat semakin terburuk dan di sini juga bisa dikategorikan efek kurang tidur akan menurunkan kesehatan dan efek kurang istirahat akan menurunkan dan berdampak negatif kepada kesehatan seorang cancer di bulan Desember tahun 2020. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer akan sedikit menurun di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan dua kategori yang pertama kurang istirahat. Dan yang kedua, terbebani dalam suatu masalah sehingga mendapat suatu beban pikiran kepada seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020 yang berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umum, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Cancer menurun di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan dua faktor. Yang pertama, kesehatannya menurun karena kurang istirahat, yang kedua, mendapatkan beban pikiran yang sangat banyak, yang dimana di bulan Desember ini juga seorang pasangan akan selalu mendukung seorang cancer berada di samping cancer, dan memperhatikan seorang cancer agar mendapatkan sebuah kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di devil Secara umum, di devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu keterikatan antara sesama ketergantungan kepada orang lain, ketergantungan kepada suatu hal. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan penurunan kesehatan, yang dimana di sini keterikatan antara seorang Cancer bersama pasangan akan sangat kuat, sehingga di bulan Desember ini kesehatannya akan sangat bagus yang didukung oleh seorang pasangan Cancer sendiri. Dan untuk kartu keuangan seorang Cancer adalah tiga open takel ataupun tiga koin. Secara umum tri open takel itu diartikan kestabilan sudah terjadi kini saatnya membuktikan kepada orang lain dan di sini juga bisa digambarkan keuangannya sedang meningkat sehingga di sini ia membagikan rezekinya kepada orang lain dan di sini menggambarkan keuangan seorang cancer di bulan Desember tahun 2020. Keuangannya akan mengalami sedikit peningkatan, yang dimana di sini seorang Cancer memiliki dua hal tujuan. Yang pertama ingin membuktikan kepada orang lain bahwa keuangannya sedang meningkat, dan yang kedua adalah bahwasanya seorang Cancer ingin membantu orang lain dengan keuangan yang sedang meningkat di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini, dengan membantu orang lain, keuangannya akan semakin terus meningkat, dan rezekinya akan terus bagus di bulan Desember tahun 2020. Dengan membantu orang lain, seorang cancer tidak akan mengharapkan imbalan ataupun tidak akan mengharapkan balasan dari orang yang ia bantu di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan materi. Dan untuk support energinya adalah Page of Sword Secara umum, Page of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun ataupun seorang anak. Dan di sini menggambarkan seorang cancer mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020 dengan memiliki dua tujuan yang pertama ingin membuktikan kepada orang lain bahwasanya kesehatannya yang menurut tidak akan berdampak negatif kepada keuangannya dan yang kedua adalah ia akan membantu orang lain dengan bertujuan untuk mendapatkan rezeki yang bagus di bulan Desember tahun 2020 tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan dari orang tersebut yang dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung memotivasi serta mensupport seorang cancer di bulan Desember tahun 2020 dan seorang anak ini bisa saja anak cancer sendiri anak saudara ataupun anak tetangga cancer dan jika kartu di detail tidak gabungkan dengan kartu keubangan seorang cancer disini menggambarkan keterikatan antara seorang cancer bersama orang yang ia bantu sangatlah erat yang dimana disini Orang tersebut akan mendatangkan rezeki kepada seorang cancer yang sangat bagus dan keuangannya akan terus meningkat. Dan di sini seorang anak juga akan terus mendoakan, mensupport, dan memotivasi seorang cancer di dalam hal membantu orang lain. Dan untuk kartu karir pekerjaan seorang cancer adalah ten of one ataupun 10 tongkat secara umum ten of one itu diartikan merasa hidup terlalu berat dan merasa hidup ditanggung sendiri dan dimana disini karena mendapatkan pengkhianatan ia akan mencoba hal yang baru mencoba pekerjaan yang baru dan mencoba mengerjakan di dalam kategori pekerjaan dalam ide sendiri dengan cara sendiri dan di disini menggambarkan untuk kategori karya pekerjaan seorang cancer di bulan Desember ia akan mencoba hal yang baru, mencoba sesuatu hal yang baru dengan pengalamannya yang dihianati oleh orang lain di dalam kategori pekerjaan, dan di sini juga akan terjadi sebuah penurunan kesehatan yang dimana di sini ia akan semakin terbebani, dikarenakan pengkhianatan yang ia terima di dalam kategori karir dan pekerjaan, sehingga di bulan Desember ini seorang Cancer akan mencoba membuka usaha, yang dimana di sini usahanya atas ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan mencegah pengkhianatan akan ia dapatkan kembali. Dan untuk support energinya adalah naik open. Secara umum, naik open itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Cancer mencoba hal-hal yang baru, mencoba membuka usaha yang baru dengan ide sendiri, dengan cara sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana di sini seseorang akan mendukung mensupport seorang Cancer di dalam kategori pekerjaan dan di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan keuangan dan meningkatkan materi di bulan Desember tahun 2020. Seseorang tersebut bisa saja sahabat, kerabat ataupun orang terdekat dengan sendiri. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan, seorang cancer di sini menggambarkan keterikatan antara seseorang yang membantu men support seorang kanker di dalam kategori pekerjaan. Itu sangatlah bagus dan sangat mendukung seorang Cancer mendapatkan karir yang bagus, keuangan yang bagus, dan kehidupan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk hubungan asmara seorang Cancer adalah Two of cup, ataupun dua piala. Secara umum, Two of Cups itu diartikan Bertemu pasangan dan memiliki komitmen, Bertemu seseorang dan memiliki komitmen, Bertemu pujaan hati ataupun dampak hati dan memiliki satu langkah yang pasti yang bertujuan untuk meningkatkan dan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih bagus ataupun ke jenjang yang lebih serius dan di sini menggambarkan kepada asmara seorang cancer ada dua prediksi yang pertama kepada seorang cancer yang single ia akan bertemu seseorang dan memiliki komitmen serta memiliki tujuan bersama seseorang tersebut untuk menjalin suatu hubungan asmara yang dimana tujuannya mendapatkan kebahagiaan keharmonisan dan menjalin hubungan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020, dan diprediksi yang kedua, apabila seorang Cancer yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, seorang Cancer yang berpasangan bersama pasangan akan memulai suatu jalan hidup yang baru, memulai ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan, mendapatkan keharmonisan di dalam suatu hubungan, dan memiliki sebuah keturunan di dalam suatu hubungan dan di sini tidak tertutup kemungkinan untuk seorang cancer yang sudah berpasangan akan memiliki keturunan di bulan Desember tahun 2020 yang mendampak positif kepada hubungan asmaranya serta mendapatkan kebahagiaan antara seorang cancer bersama seorang pasangan dan untuk support energinya adalah naik of Cup secara umumnya naik of Cup diperhatikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang cancer bersama seorang pasangan akan memiliki komitmen dan memiliki tujuan hidup yang dimana mana di sini mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dan di sini seseorang tersebut adalah saudara ataupun kerabat seorang cancer dan kerabat seorang pasangan sangatlah mendukung seorang cancer bersama pasangan untuk menata meniti serta mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Desember tahun 2020 dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang cancer di sini menggambarkan Keterikatan seorang Cancer bersama pasangan sangatlah mendukung faktor yang bagus dan sangatlah mendukung kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang pasangan dan seorang Cancer di bulan Desember tahun 2020, yang dimana disini mendapatkan dukungan dan support energi dari seorang sahabat, kerabat, ataupun sahabat seorang Cancer serta sahabat pasangan Cancer sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan Desember itu berada di angka 993, 30, 20, dan 27.